Jadi kalau menurut saya film yang masih original ya masih jujur ya kamera CCTV sesuai dengan time time ya gitu tiga hari ya tiga hari tonton seperti itu dan film itu ternyata alat komunikasi. Sebelumnya, kita sudah membahas apa itu film secara global, dan ternyata film itu adalah alat komunikasi kepada penonton kita. Di sini, kita mau menjelaskan jenis-jenis uh, film. Di sini, ada film uh, fiksi, ada film dokumenter, dan juga film animasi. Film fiksi itu uh, film by design Dari A sampai Z sampai ke penayangannya distribusinya itu semuanya by design Kalau film dokumenter ya by design tapi lebih banyak by incident Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di tengah jalan saat membuat film dokumenter Kalau film animasi ini film perkembangan jadi Uh, film animasi juga awalnya mengarah kepada film fiksi film fiksi juga uh, memerlukan film animasi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini seperti film uh, Space Jam itu uh, si tokoh Berteman sama Bugs Bunny Kartun uh, itu berteman Atau film, film. Uh, Yang menggunakan hewan yang anta-berantah Artinya si tokoh itu berteman sama um, Hewan animasi tersebut aktornya asli manusia dan temannya ini hewan karena hewan ini bentuknya antar beranta jadi uh, animasi animasi masuk ke dalam uh, film fiksi jauh lebih ke dalam lagi bahkan uh, Walt Disney juga membuat film-film panjang uh, animasi mereka dan ketika kita menontonnya, seolah-olah kita memang melihat manusia asli atau apa segala macamnya yaitu saking canggihnya hmm, Animasi bisa dipakai di dokumenter juga Ada film uh, seperti Michael Moore di Fahrenheit juga, dia menjelaskan uh, bagaimana orang kulit putih pertama kali datang ke Amerika melalui shot uh, animasi dan sedikit lucu karena, karena memang biar penonton senang tetap harus ada nilai entertainment ya kalau mau bikin film dokumenter kalau tidak penonton akan kabur e, di film yang lain juga banyak ya untuk menjelaskan sesuatu hal bahkan ada film dokumenter yang semuanya dibikin pakai animasi karena mungkin mereka tidak bisa masuk ke lokasi syuting karena mungkin terlalu berbahaya atau mungkin wilayahnya terlalu sakral. Jadi mereka menggunakan teknik animasi. Walaupun mereka pakai teknik animasi, mereka masih mencocokkan dengan realita yang ada. Jadi seolah-olah tokoh ini ya kalau datangnya ke kota Jerusalem ya ke kota itu benar-benar persis dibikin uh, di animasinya seperti kota Yerusalem uh, jadi bukan seperti uh, kota Anta berantah gitu. Ya di dokumenter memang kalaupun mereka mau membuat animasinya semirip mungkin atau memang mereka mau bikin uh, agak unik uh, masalah dari teknik animasinya aja dan pencahayaan, pencahayaan pencahayaannya pencahayaan yang kalau di dokumenter itu uh, tidak mungkin tapi bisa dimung dimungkinkan pakai kamera seperti timelapse atau mungkin cahaya yang muncul tiba-tiba jadi terang gelap apa segala macam dan film dan saya baru-barusan juga membuat film animasi juga dokumenter yang dianimasikan karena tidak bisa syuting di taiwan karena covid karena uh, memang ceritanya mengenai uh, situasi covid di taiwan jadi kebetulan saat kita mau syuting itu lagi parah parahnya jadi hmm, tidak bisa masuk ke taiwannya jadi kita menggunakan uh, animasi untuk menjelaskan itu semuanya terus uh, untuk animasi dia bisa masuk ke fiksi, dokumenter terserah Eh, nah film fiksi apakah dia memakai dokumenter dia memakai film-film dokumenter juga seperti perang Vietnam dia mengambil footage asli eh, untuk menggambarkan situasi eh, perang Vietnam setelah itu baru tokoh aslinya muncul yang diperankan oleh bintang filmnya gitu dan di film uh, dokumenter apakah ada fiksi juga ya ada seperti rekonstruksi uh, bagaimana pesawat ini jatuh itu ada banyak tayangan di discovery untuk uh, bagaimana uh, pesawat itu jatuh jadi mereka menggunakan orang-orang uh, teater untuk memerankan sebagai penumpang pilot dan segala macamnya mereka membuat uh, adegan itu senyata mungkin tetapi itu adalah uh, uh, seni teater seni acting yang mereka perankan sama persis dengan peristiwa yang terjadi saat itu yang mereka lakukan melalui research nah pertanyaannya adalah dokumenter dan fiksi hampir tipis sekarang ini tapi yang membedakan dokumenter dengan fiksi adalah uh, persentasenya lebih banyak di mana contoh misalnya film fiksi walaupun dia menggunakan footage footage asli seperti perang Vietnam itu jika footage itu terlalu banyak yang ada dalam film lebih dominan itu akan menjadi film yang disebut uh, dokudrama Ya, dokumenter drama atau uh, Dok fiction Atau apalah mereka sebut itu ya Dan begitu juga Sebaliknya di dokumenter Seandainya uh, film konstruksi yang mereka bikin Itu semuanya beradegan seperti itu Tentu itu akan Menjadi sebuah film yang disebut uh, Based on story Atau the, the, mm, uh, Based on true story jadi sebenarnya yang hanya bisa membedakan keduanya ini adalah presentasinya aja. Kalau film fiksi, dia harus menggunakan presentasi eh, materi shot dokumenter sedikit. Begitu juga sebaliknya untuk dokumenter. Makanya mereka lebih memprioritaskan lebih banyak kepada interview untuk menjalan cerita itu hanya untuk sebuah identitas bahwa ini adalah tayangan dokumenter, bukan uh, film fiksi based on story, seperti itu. Jadi perkembangan zaman saat ini sudah tidak ada lagi semakin tipis membedakan uh, dokumenter, fiksi, dan animasi. Yang membedakan adalah, uh, fiksi adalah film by design, Dokumenter juga by design, tetapi lebih banyak by insidennya, itu aja menurut saya. Jadi sehingga film dokumenter itu cukup sulit dibuat, dan cukup seru karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan seperti apa ending cerita yang akan kita ikutin saat ini seperti itu kalau cerita yang sudah terjadi lampau itu enak kita membuatnya karena sudah terjadi yang paling susah adalah ketika kita saat ini kita sedang mengikuti orang ini untuk melakukan sesuatu hal yang dia kehendaki ini yang kita uh, cukup menguras Cukup harus jeli lagi melihat antisipasi-antisipasi per day syuting. Kita harus analisa terus kemungkinan-kemungkinan dan segala macamnya. Di Disinilah serunya film dokumenter dan disini juga lah film dokumenter. Tidak bisa dipastikan kapan selesai syutingnya. Bahkan di saat editing pun kemungkinan bisa syuting juga lagi. Bisa syuting lagi gitu loh. Untuk memenuhi kebutuhan editing. Jadi itulah tiga film inilah yang sekarang ini sudah uh, semakin tipis perbedaannya. Jadi kalau ada lagi yang masih bertanya mengenai sejujur apa film dokumenter, ya film dokumenter tidak jujur tetapi dia mencoba untuk jujur. Karena biar bagaimanapun tidak akan mungkin dalam durasi film 15 menit Orang sudah mengalami hidup 3 hari Dan mana ada film tayangan Kalau misalnya tayangannya uh, realitanya dia 3 hari Ya durasi filmnya 3 hari Tapi ketika udah ada campur tangan editing Kreativitas sutradara Kreativitas sinematografi, sinematografi untuk mengambil gambar Meaning, meaning, meaning sudah berubah semua. Jadi, kalau menurut saya, film yang masih original, ya masih jujur, ya kamera CCTV sesuai dengan time-timenya, gitu loh. Tiga hari, ya, tiga hari tonton seperti itu.